Allahu la al Allahu al Allah, Allah, Allah, akbar Allahu akbar dan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 Cut, al dadah, kabah, yeah, allah taala ala al ya al Allahumma ma'allam yang jamaah yang Allah subhanahu Alhamdulillah al bersyukur subhanahu wa ya, Allah swt. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah swt. wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua yang di kesempatan malam yang penuh berkah kali ini di tengah guyuran nikmat dan rahmat Allah s.w.t Alhamdulillah Allah turunkan kita semua untuk bersama-sama berkaji Allah s.w.t mengenal di dekat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirat nabawi biografi kehidupan Rasulullah SAW setidaknya kita pun merasa percaya diri ketika kita mengatakan bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi dengan mengkaji sirahan nabawi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpaan kita dengan beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridho kepada kita semua Amin Ya Allah Ya Allah Alhadirin Alhadirat Ra'iman Di pembahasan yang lalu Telah kita sama-sama bahas Tentang bagaimana perjuangan berat Dari dakwah Rasulullah SAW Yang uh, dilakukan di Makkah Kemudian terjadi peristiwa Abdul Kuzen atau tahun kesedihan karena Rasulullah ditinggalkan oleh paman dan istrinya yang menjadi tameng utama dakwah Rasulullah SAW Wasallam sehingga dengan wafatnya dua orang tameng dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini maka penindasan terhadap Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum semakin menjadi-jadi. Pun begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba berdakwah keluar Makkah, sekaligus mencari suaka untuk para sahabat radhiyallahu anhum ke namun ternyata jangankan mendapatkan suaka, dakwah Rasulullah SAW pun ditolak mentah-mentah. Bahkan Rasulullah SAW beserta Zaid bin Harithah dilempari batu. ya Dilempari batu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj yang mendapatkan oleh-oleh sholat sebanyak awalnya 50 waktu namun Nabi Musa AS mencegat Rasulullah SAW yang akhirnya sholat pun jadi lima waktu kemudian semakin menjadi-jadi penindasan kepada Rasulullah SAW intimidasi dan penghalangan dakwah Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW di Makkah tidak memiliki harapan lagi untuk mendapatkan kembali sahabat baru yakni tidak memiliki harapan lagi untuk e, dakwah itu diterima di masyarakat Makkah maka Rasulullah SAW senantiasa memanfaatkan momen berharga tatkala musim haji yakni kesempatan berharga bagi Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah kepada orang-orang luar Makkah tatkala musim haji karena datang orang-orang luar Makkah untuk melaksanakan ibadah haji walaupun orang-orang musyrikin mereka banyak mencegat menghadang pasukan jama'ah haji dari luar makkah kemudian membuat framing tentang rasulullah s.a.w. bahwa rasulullah s.a.w. itu orang buruk sehingga dibuatkanlah citra ya atau framing yakni yang disepakati oleh seluruh penduduk makkah tentang rasulullah s.a.w sehingga ketika jama'ah haji datang langsung penduduk Makkah mengabarkan kepada jama'ah haji yang datang ini tentang Rasulullah SAW yakni mengabarkan keburukan-keburukan yang tentu ini adalah fitnah terhadap Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW penyihir bahwa Rasulullah SAW penyair Bahwa Rasulullah SAW dukun dan yang lain sebagainya yang padahal sejatinya mereka sendiri tahu bahawa Rasulullah SAW itu tidak seperti yang dituduhkan wa ma biqawl syair mereka sangat faham Bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah syair Bahawa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan mantra-mantra dukun Mereka sangat tahu Ya, apa yang diucapkan oleh dukun-dukun dari mantranya, dan itu bukan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Wasallam dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang-orang cerdas dari luar Makkah tentu mereka tidak begitu saja menelan mentah-mentah berita yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Yeah. Artinya apa mereka betul-betul mempelajari setiap berita yang datang kepada mereka Orang-orang cerdasnya yeah. Maka dari sinilah muncul bibit-bibit keislaman dari luar Makkah Dan ternyata yang masuk Islam dari luar Makkah itu adalah orang-orang yang cerdas para pemuda-pemuda yang cerdas yang pertama disebut oleh ahli sejarah pertama namanya adalah Suwaid bin As-Solamid bin as, bin as ini seorang penyair yang sangat cerdas dari Madinah yang pada saat itu nama Madinah masih bernama Yathrib yang artinya adalah keburukan dari kata sarib ya, yang artinya adalah keburukan karena apa Madinah terkenal dengan wabah penyakitnya sehingga siapapun yang datang ke Madinah itu harus mengalami episode sakit dan inilah yang eh, apa namanya dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum Para sahabat muhajirin tatkala mereka hijrah ke Madinah ketika awal-awal mereka di Madinah itu mereka mengalami yang namanya hummal Madinah atau demam Madinah. Sehingga apa? Sehingga para sahabat muhajirin ini diolok-olok oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka para pengikut Rasulullah SAW itu adalah orang-orang lemah sehingga di tahun ketujuh Hijriyah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhu yang dipimpin oleh Abu Bakar As Siddiq untuk melaksanakan Umrohul Kolo atau Umroh Kolo Ya, Umroh Kodo karena sebelumnya satu tahun sebelumnya, yakni di tahun ke 6 Hijriah, Rasulullah beserta para sahabat radhiyallahu anhum bersiap-siap berencana untuk melaksanakan ibadah Haji pada bulan Dzulqodah tahun ke ketujuh Hijriah. Rasulullah SAW tidak bisa menyelesaikan umrohnya apalagi melaksanakan ibadah haji karena baru sampai di Hudaibiyah itu sudah dihadang oleh orang-orang musyrikin maka, maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah Ya, nah, di tahun ketujuh Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat radhiallahu Anhum untuk melaksanakan umroh koto dipimpin oleh Abu Bakar As Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kain ihromnya, yakni rida selendang dari kain ihromnya itu sebelah kanannya tangannya dibuka. Ya, sebelah tangannya, eh sebelah kanannya Tangannya dibuka Sambil memekakan takbir Menunjukkan bahwa sahabat itu Bukan orang lemah, gitu tuh Nah itu syariatnya mulai dari situ Kenapa ketika tawaf itu Lengan sebelah kanan Itu dibuka Nah dari situ untuk menunjukkan bahwa Umat islam itu punya Kekuatan, punya power Tidak bisa dianggap remeh Gitu tidak bisa dianggap lagi lemah bahwa Islam itu punya otot gitu Nah dari situ tuh maka sekarang pun disyariatkan bagi jamaah laki-laki yang sedang melakukan tawaf Baik sedang umroh ataupun sedang ibadah haji maka lengan sebelah kanannya dibuka disunnahkan untuk dibuka Nah dari situ sejarahnya Nah maka al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah kembali lagi ke seorang pemuda yang bernama Suaid bin As-Samit yang berasal dari Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah ya disebut dengan Madinah dan kita tidak boleh lagi menyebut Madinah itu dengan kata Yasrib karena Rasulullah SAW sudah ganti namanya dengan tibah atau toiba, ya, yang artinya kebaikan, ya, bukan keburukan lagi, tapi kebaikan. Nah, kemudian, uh, Suaid bin as ini, ya datang ke Kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk masuk Islam. Walaupun sebelumnya Suyad bin as itu sudah mendapatkan framing buruk tentang Rasulullah SAW, namun karena kecerdasan yang dimilikinya tidak begitu saja percaya kepada orang-orang musyrikin maka yang telah membuat framing Rasulullah SAW buruk. Ya, kemudian Rasulullah SAW, ya mengatakan apa namanya mengajak Suaid bin as somit untuk masuk Islam. Ternyata ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah dakwahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu taala, ternyata Suaid bin as somit ini apa namanya gayung bersambut. Suhaid bin Assamid sampai memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. sampai-sampai Suhaid bin Assamid ini mengatakan sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku artinya apa? Suhaid bin Assamid ini memiliki pemikiran hanifiyah yakni Suhaid bin Assamid ini orang hanif yang agamanya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah saw eh, pun berkata kepada Suede bin As-Somit ini, yakni Rasulullah saw bertanya apa yang ada padamu. Kemudian Suede bin As-Somit menjawab hikmah luqman Yani Suhaib bin As-Samit ini banyak tahu tentang kalimat-kalimat kata-kata hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala pun banyak sampaikan kalimat-kalimat Luqmanul Hakim salah satunya yakni nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya ya bunayya la tusyrik billah innasyirku lazulmun adzim ya yeah dan ayat-ayat yang seterusnya kemudian Rasulullah SAW pun ya, e, meminta untuk membacakan kalimat-kalimat hikmah dari Luqmanul Hakim yang diketahui oleh Suhaid bin Assamid maka Rasulullah SAW pun membacakan untuknya yakni ayat-ayat dari surat Luqman ternyata klik gitu. Maka akhirnya Suaid bin As-Samit pun tidak berpikir panjang lagi. Ya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Suaid bin As-Samit mengatakan, "Sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Lebih indah dari kata-kata hikmahnya Luqmanul Hakim." Maka Suaid bin As-Samit pun langsung masuk Islam. Nah, pertama mulai ini Bintik-bintik ya, keislaman dari luar Mekah, karena Mekah sudah tidak bisa diharapkan lagi keislamannya. Kemudian berikutnya ada satu nama iaitulah Yas bin Mu'adh. Lagi-lagi Yas bin Mu'adh pun orang dari Yathrib, ya, seorang pemuda belia yang datang dari Yathrib, datang ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah Haji yang mana Iyas bin Mu'adh ini perwakilan dari suku Aus ya perwakilan dari suku Aus yang justru datang ke Makkah ini selain untuk menunaikan ibadah haji tapi untuk mencari sekutu dari Quresh dalam melawan siapa orang-orang Khuzraj, karena Yathrim pada saat itu sedang berlangsung perang saudara antara Aus dengan Khuzraj dan bahkan perang saudara ini berlangsung lama sebagian riwayat mengatakan bahkan sampai 300 tahun Sebagian riwayat mengatakan bahwa perang saudara Aus dan Khosroj di Madinah ini sudah berlangsung sekitar 130 tahun lebih Dan lagi-lagi yang membuat perang saudara antara orang-orang Aus dan Khosroj itu adalah orang-orang Yahudi jadi karakteristik Yahudi ketika akan menguasai suatu daerah Karakter mereka setidaknya pertama pecundang Tidak berani perang, yang kedua tidak mau rugi itu Yahudi itu begitu, sampai hari ini Yahudi itu pecundang, penakut yang kedua tidak mau rugi Nah, di sisi lain mereka memiliki keahlian pembuat senjata dari dulu sampai sekarang namun kalau senjata ini dipakai perang oleh diri sendiri oleh mereka tentu akan rugi maka supaya senjata ini laku mereka akan melakukan apa? diadu domba penduduk setempat maka diadu domba lah orang-orang penduduk Madinah asli yakni orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj karena terjadi peperangan sementara yang namanya perang ini perlu modal dan kehidupan pun argonya terus berjalan maka orang-orang Aus dan orang-orang Khosroj otomatis ketika membeli senjatanya mereka harus menjual aset-aset mereka tanah, harta benda dan yang lain sebagainya dijual kepada orang Yahudi untuk beli senjata untuk beli bekal hidup Akhirnya lama-lama Madinah dikuasai oleh orang Yahudi ekonomi Madinah ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi dibuat dulu ketergantungan kepada orang-orang Yahudi begitu Madinah yang akhirnya lama-lama tersadarkan dan tokoh yang menyadarkan dan mempersatukan kembali orang-orang Aus dan Khosroj yang menghentikan peperangan antara Aus dan Khosroj itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa ini? Ada yang tahu nama ini? Tokoh munafik Madinah. Nah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah digadang-gadang akan menjadi pemimpin Madinah. Namun ternyata Rasulullah keburu hijrah ke Madinah dan penduduk Madinah malah menobatkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak jadi raja Madinah. nggak jadi raja Madinah namun dirinya tetap ingin berkuasa tapi tidak bisa maka memilih untuk merusak islam dari dalam karena kalau merusak islam dari luar yakni melakukan konfrontasi dari luar tidak mampu karena kekuatannya kecil maka memilih diri untuk merusaknya dari dalam kita tarik ke hari ini bagaimana hari ini orang-orang munafik merusak islam dari dalam karena mereka tidak mampu merusak islam dari luar karena melihat kekuatan muslim Indonesia terlalu kuat untuk dilawan dari luar maka orang-orang munafik banyak menggerogoti Islam itu dari dalam gitu. Eh, nah, kemudian kembali lagi ke Yasbin bin Muadz yang tujuannya datang ke Mekah ini untuk mencari sekutu Ya, untuk mencari sekutu dari apa namanya sekutu dari orang-orang Quraisy untuk membantu kaumnya yakni kaum Aus dalam melawan Khazraj karena pada saat itu masih terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Nah kemudian akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, yang mana justru Rasulullah menawarkan kepada Yas bin Mu'ad ini, beliau menyampaikan, maukah aku tunjukkan apa-apa yang lebih baik daripada itu? Yakni daripada sekutu untuk Aus, yakni sekutu Quresh, ya. Yakni maukah aku tunjukkan kondisimu yang lebih baik daripada yang engkau ajak? Yakni untuk bersatu dengan kaum Aus Kemudian Iyas bin Muad'un menjawab Ya, apa itu? Maka Rasulullah SAW menjawab Aku adalah Rasulullah SAW Ini Rasulullah Ya, aku adalah Rasulullah, putusan Allah Subhanahuwataala. Allah telah mengutusku kepada para hambanya untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahuwataala dan tidak berbuat musyrik, ya, dengan sesuatu apapun dan diturunkan kepadaku Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan kalimat-kalimat dakwahnya yakni Yas bin Muad ini diajak untuk masuk Islam Karena Yas bin Muad ini pemuda yang cerdas Maka Rasulullah tidak kesulitan dalam mengajaknya masuk Islam Sehingga Yas bin Muad pun seketika masuk Islam Jadi ada dua nih bintik-bintik keislaman dari luar Mekah Yakni tadi eh, Suaid bin As-Samit kemudian ada Iyas bin Muadz. Eh? kemudian ketika Suaid bin As-Samit dan Iyas bin Muadz ini pulang ke Yasrib, terkenal di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dengan Madinah itu ada satu suku yang mata pencaharian mereka adalah merampok. Eh? Jadi mata pencaharian mereka itu merampok pasukan-pasukan dagang baik yang datang dari Mekah ataupun yang dari luar Mekah. Baik yang datang dari Mekah menuju arah Madinah ataupun dari arah Madinah menuju Mekah. Jadi mata pencahariannya merampok. itu. Kalau sekarang ada istilah apa? Begal, ya kan? gitu. Kemudian bajing loncat. Nah, model begitulah. Ya, eh yang mana suku perampok ini tidak segan-segan bisa sampai membunuh. Eh, ya, nah maka suku ini bernama suku Gifar. Eh ya, suku Gifar Al gifari Nah kemudian Yas bin Mu'adh pun begitu juga. Eh, Sway bin As-Somit tertahan di suku Gifar. Kemudian ketika tertawan Yas bin Mu'ad dan eh, Sway bin As-Somit ini berjumpa dengan salah seorang pemuda, ya, berjumpa dengan salah seorang pemuda yang menawannya yang bernama Abu Dar, ya, Abu Dar Al Ghifari. Ya. Ketika ditawan ini, ini Muslim sejati, itu Ketika ditawan, eh malah berdakwah menyampaikan bahwa di Mekah itu ada Rasulullah yang menyampaikan tentang islam dan engkau pun harus masuk islam akhirnya Abu Dhar al-Ghifari karena seorang pemuda yang cerdas Abu Dhar al-Ghifari pun berfikir keras ingin mencari tahu banyak tentang Rasulullah SAW maka harta-harta yang dimiliki oleh Abu Zar Al Ghifari karena pemuda masih pemuda, gitu, diberikan kepada saudaranya, kepada adiknya untuk dipakai bekal datang ke Mekah mencari tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, akhirnya adiknya pergi ke Mekah, namun ternyata Abu adik Abu Al Ghifari ini salah nanya. Nanya Rasulullah SAW kepada orang-orang musri Jadi akhirnya justru mendapatkan kabarnya, kabar apa? Kabar-kabar buruk tentang Rasulullah SAW Bukan kabar baik tentang Rasulullah Akhirnya ketika kembali ke suku Gifar Dengan perbekalan yang sudah habis Akhirnya justru mendapatkan kabar buruk tentang Rasulullah SAW namun Abu Dhar Al Ghifari ini tidak merasa puas dengan kabar yang disampaikan oleh adiknya ini. Kenapa? Yas bin Muad, Suaid bin As-Samit menyampaikan tentang Rasulullah SAW itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh adiknya. Maka. Abu Dhar Al-Ghifari pun dengan sisa-sisa perbekalan yang masih dimilikinya beliau pun langsung datang sendiri ke Mekah langsung datang sendiri ke Mekah kemudian tidak langsung bertanya kepada penduduk Mekah tapi Abu Dhar Al-Ghifari pun langsung menelitinya sendiri langsung meneliti sendiri bagaimana kondisi di Mekah kemudian Abu Dhar Al-Ghifari pun sama seperti apa yang disampaikan oleh adiknya yakni tidak menemukan kabar tentang Rasulullah SAW yang baik-baik tapi Abu Dhar Al-Ghifari tidak merasa puas dengan kabar yang disampaikan oleh penduduk Mekah dan Abu Dhar Al-Ghifari pun bertahan sampai 3 hari 3 malam di sekitar Ka'bah dengan tidak makan, Abu Dhar Al ghifari hanya minum air Zam Zam. Maka Rasulullah SAW Alaihi pun menyampaikan tentang air Zam Zam ini, Zam Zam lima syuribalah. Zam Zam itu tergantung niat yang minumnya. Karena apa? Zam Zam itu to'amu wa wasaki yusukin yakni makanan yang mengenyangkan minuman yang mengenyangkan makanan jadi makanan bagi orang yang niat makan dengan minum air zam zam maka akan mengenyangkan minuman bagi orang yang niat minum kemudian menginginkan kenyang dengan minum itu Inilah salah satu mukjizat dari air zam-zam Air yang mengenyangkan Jadi kalau tidak makan apapun Tapi cuma hanya sekadar minum air zam-zam Maka akan kenyang. kenyah itu. Sehingga apa? Abu Zar al-Ghifari pun selama tiga hari tiga malam Berada di dekat Ka'bah itu Hanya minum air zam-zam Ya kemudian ketika di pagi hari, di hari ketiga Abu Zar al-Ghifari berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Abu Zar al-Ghifari karena Ali bin Abi Thalib tidak kenal, ini kayaknya bukan penduduk Mekah gitu. kemudian ketika ditanya, Abu Zar al-Ghifari balik bertanya tahukah ya? tentang berita bahwa katanya di sini ada seorang rasul ya yang mengaku sebagai nabi dan rasul mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Ali bin Abi Tholib pun menyampaikan ya beliau menyampaikan saya tunggu nanti di rumah yang ada di kaki bukit sofa ya ini apa darul Arkom, iaitu rumahnya Arkom bin Abil Arkom yang Rasulullah SAW pakai untuk sentral dakwah pada saat itu. Maka di waktu yang sudah dijanjikan. Abu Dhar Al-Ghifari pun datang sendiri ke rumah Arqam bin Abil Arqam kemudian dibukakan oleh Ali bin Abi Tholib, kemudian baru Abu Dhar Al-Ghifari masuk dan di situ langsung berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah s.a.w. pun mendakwahi Abu Dhar Al-Ghifari dan seketika Abu Dhar Al-Ghifari pun masuk Islam Ya, yeah. kemudian karena pen apa? Pemuda dari suku Gifar merasa bahwa apa yang di apa namanya sampaikan oleh Rasulullah saw ini benar, maka Abu Dhar al gifari pun langsung keluar eh, apa langsung keluar rumah, langsung keluar dalur alkom, kemudian menuju Ka'bah. Tawaf di sekitar Ka'bah sambil berteriak-teriak La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah Abu Dhan Al Qifari teriak-teriak sambil tawaf ini mengucapkan syahadat. Akhirnya baru satu putaran saja tawafnya Langsung dikeroyok sama penduduk Mekah langsung dikeroyok sama orang-orang musyrikin Mekah sampai babak belur dan pingsan yeah. akhirnya setelah pingsan ditinggalkan kemudian ditolong oleh para sahabat radiyallahu anhum digotong dibawa ke darul arkom diobati di darul arkom kemudian akhirnya siuman yeah. dinasehatin oleh rasulullah Alaihi Wasallam, kamu jangan melakukan lagi ini bahaya kamu bisa mati Ya, dikeroyok lagi bisa mati. Ya, lebih baik engkau pulang saja ke suku Gifar dan berdakwah di sana. Ya, namanya pemuda kan gitu. Biasanya kalau pemuda itu gimana? <guluh> ya, unggul-unggul, iya iya. Tapi ternyata keluar dari dalur alqom diulangi lagi gitu diulangi lagi tawab lagi sampai mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah lagi-lagi dipukuli babak belur lagi dikeroyok lagi babak belur lagi pingsan lagi Abu Zar al-Gifari Ya, akhirnya ditinggalin lagi setelah babak belur itu ditolong lagi oleh para sahabat dibawa lagi ke darul alkom diobati di darul alkom pasiuman rasulullah mengatakan kepada abu dar mungkin kalau bahasa kita matuh kan saya juga udah bilang bahaya jangan kamu ulangi lagi udah kamu pulang aja ya, ini kalau kamu ulangi lagi kamu bisa mati nih Dah, jangan engkau ulangi lagi Engkau pulang saja ke suku Gifar Dan berdakwah di suku Gifar Ya Akhirnya Abu Dhar Al-Gifari Pamit keluar rumah Maksudnya untuk pulang Tapi lagi-lagi pengen tawaf lagi Eh, ya? Pengen tawaf lagi Beliau tawaf lagi Di sekitar Ka'bah sambil berteriak Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah akhirnya apa? akhirnya lagi-lagi dikeroyok lagi untuk ketiga kalinya tapi ketika dikeroyok untuk ketiga kalinya ada orang yang mengenalnya oh celaka kalian, kata orang-orang musyrikin makkah ya kata orang yang mengenali Abu Dzar al ghifari ini celaka kalian eh wailakum, celaka kalian yang kalian pukul itu adalah pemuda dari suku Gifar dah bahaya kita katanya kita nggak bisa lagi lewat suku Gifar nih. Kita nggak punya masalah saja dari sama orang suku Gifar. Suku Gifar itu suka merampok, apalagi punya masalah dengan orang suku Gifar. Wah ini bisa bahaya gitu. Ini apa bahaya kita? Jangan jangan jangan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Dhar al-Gifari Ya, kemudian keliling Mekah, eh, mohon maaf keliling Ka'bah dengan mengucapkan syahadat dan tidak ada yang berani memukulinya setelah puas tawaf sambil mengucapkan baru Abu Dhan al ghifari pun pulang ke sukunya yakni ke suku Gifar dari mulai saat itu orang-orang penduduk Makkah kalau mereka pergi ke Madinah tidak ada yang berani melewati suku Gifar karena ketakutan gak punya masalah saja dengan suku Gifar, ini suka dicegat ya dicegat, dirampok apalagi ini punya masalah dengan suku Gifar, mereka sangat sadar. Kalau Abu Dhan al ghifari pulang, ya, wah ini bisa disampaikan kepada keluarganya di suku Gifar bahwa saya dikeroyok, yang ada nanti orang Mekah lewat dihabisi begitu. Ya, mereka sangat sadar akan bahaya ini. Itu tentang e, bagaimana masuk Islamnya Abu Al-Gifari. Kemudian yang berikutnya adalah ada satu nama, Tufail bin Amr Ad-Dausi. Lagi-lagi, ini adalah orang terpandang, orang yang cerdas, seorang penyair yang cerdas dari suku Daus. Ya, makanya namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya, yakni... Uh, Datang ke Mekah pada tahun ke sebelas kenabian Rasulullah SAW, yakni datang ke Mekah ini karena punya kerjasama dengan suku di Mekah. Ya, datang ke Mekah ini karena memiliki kerjasama dengan penduduk Mekah. Ad Dausi ini suku Daus ini dari wilayah Yaman. Ya, Ad Dausi ini dari suku wilayah Yaman. Sementara, masya Allah, Rasulullah SAW sangat memuji orang-orang Yaman dari kelembutannya, sehingga Tufail bin Amr Ad Dausi pun, ketika disampaikan dakwah tentang Islam, tidak berpikir panjang langsung masuk Islam, karena kelembutannya Tufail bin Amr Ad Dausi pun begitu juga ada satu nama yakni Dimad Al Azdi. Lagi-lagi Dimad Al Azdi ini ber, berasal dari suku Ad uh, Sanuah yakni dari suku Yaman. Lagi-lagi karena orang Yaman ini lembutnya luar biasa uh, jadi Dimad Al Azdi pun masuk Islam tidak uh, harus lama Rasulullah SAW mendakwahinya ya. Kemudian Allah SWT pun berikan Rasulullah SAW ya. Di tahun ke-11 kenabian Rasulullah SAW ini Rasulullah diberikan hadiah oleh Allah SWT Dengan masuk Islamnya 6 orang dari Madinah 6 orang pemuda dari Madinah yang menjadi bibit-bibit utama keislaman di Madinah yeah. Yang mana pada musim haji tahun ke-11 kenabian Rasulullah SAW Yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 620 Masehi dakwah islam di makkah mendapatkan bibit-bibit penggerak dakwah yang baik dari Yasrib. dari madinah pada saat itu enam orang didakwahi oleh rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam yang mana enam orang ini yang pertama ada as'ad bin zurorah dari bani Najjar tentu ini lebih mudah didakwahi oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW pun nenek buyutnya ini orang Madinah dari Bani Najjar. nenek buyut Rasulullah SAW namanya Salma binti Amru an Najjar, istrinya Hashim bin Abdul Muttalim Putra dari Hashim atau dari Salma binti Amru an najjar ini adalah Abdul Muttallim. Sementara Abdul Muttallim adalah kakek Rasulullah SAW. Sehingga di sini Rasulullah SAW menyampaikan kekerabatannya kepada As'ad bin Zuroro dari Bani Najjar, ini sehingga dengan mengajak As'ad bin Zuroro untuk masuk Islam, ini lebih mudah karena apa? memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Rasulullah Wasallam. yang kedua ada Auf bin Haris bin Rifa bin Afro lagi-lagi ini pun dari Bani Najjar Kemudian yang ketiga ada Rafi bin Malik Al-Ajlan dari Bani Zureyh. Kemudian yang keempat Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah. Kemudian yang kelima ada Uqbah bin Amir dari Bani Ubaid bin Kaab. Kemudian yang keenam ada Jabir bin Abdullah bin Ri'am. Dari Bani Ubaid bin Ghatan. ya, Yang mana Keenam orang inilah Pemuda-pemuda Dari Yathrib Dari Madinah Yang banyak mendapatkan Kabar tentang Rasulullah Dari orang-orang Yahudi Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan dalam Al-Quran Al-ladhina atainahumul kitabah Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Alkitab kepada mereka Yakni Taurat dan Injil Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Mereka mengetahui Rasulullah s.a.w. itu Lebih-lebih daripada kepada anak laki-laki mereka sendiri sehingga orang-orang Yahudi di Madinah mereka sering mengancam orang-orang Arab penduduk Madinah dengan ancaman bahwa nanti akan ada Nabi terakhir dan kami akan mengikutinya dan kalian akan kami perangi dan kami tidak akan menyisakan kalian gitu. Kami akan memerangi kalian dengan nabi kami dan kami tidak akan menyisakan kalian kata. Gitu. Jadi ini ancaman orang-orang Yahudi kepada penduduk Madinah yakni penduduk Aus dan Khosrod, penduduk Arab Madinah. Nah, sehingga apa dengan seperti itu orang-orang Madinah pun tahu banyak tentang Rasulullah SAW itu dari orang Yah, orang Yahudi. Jadi menceritakan tentang bagaimana sifatnya, tentang bagaimana perangainya apa yang diajaknya. Ya? Sehingga apa ketika Rasulullah SAW datang kepada enam orang pemuda ini. Enam orang pemuda ini berbisik-bisik mereka ini nih yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi di Madinah ini dia serib nih ini kayaknya nih yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi di Madinah sebelum mereka mengikuti beliau kita ikuti duluan sehingga apa? kita lah yang justru pertama kali mengikuti beliau ya? dan orang-orang Yahudi belakangan Gitu, eh, ya, akhirnya apa? Enam orang ini pun langsung menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Eh, ya. kemudian akhirnya mereka pun kembali ke Madinah, dan satu tahun berikutnya, yakni di tahun ke-12, kenabian Rasulullah SAW. Enam orang itu mereka enam orang yang tadi itu kembali lagi ke Rasulullah SAW kecuali satu orang yakni Jubair bin Abdillah ya, yakni eh, mohon maaf Jabir bin Abdillah tidak ikut serta di tahun berikutnya jadi ada lima orang lima orang ini yang kembali lagi datang kepada Rasulullah s.a.w. beserta enam orang baru ya beserta enam orang baru berarti jadi berapa orang ya? jadi dua belas orang eh mohon maaf tujuh orang baru tujuh orang baru jadi enam orang pada awalnya, enam orang di tahun ke-11 tapi kembali lagi ke Mekah hanya lima orang tambah tujuh orang baru ada berarti ada dua belas orang Jabir bin Abdillah ini tidak ikut serta kembali ke Mecca tujuh orang yang baru ini adalah Mu'adh bin Haris bin Afro dari Bani Najjar yang mana bani Najjar ini dari suku Khozroj, ya bani Najjar ini suku Khozroj. Kemudian ada Zakwan yang kedua Zakwan bin Abdul Qais dari bani Zureik. Lagi-lagi ini dari suku Khozroj. Kemudian yang ketiga ada Ubadah bin Aslamit dari suku bani Ghanam dari suku Khozroj juga. Kemudian ada Yazid bin Ta'labah lagi-lagi ini sekutu Bani Ghannam dari suku Khazraj. Ya. Kemudian ada Abbas bin Ubadah bin Nadah dari suku Bani Salim, suku Khazraj juga. Ya. Kemudian ada Abu Haytham bin Ali, eh bin Ali Tayyan dari suku Bani Abdul As'ha dari suku Aus. Kemudian ada Uwaim bin Sa'idah dari bani Amr bin Auf suku Aus, lima orang dari suku Khazraj, dua orang dari suku Aus. Ya, berarti dua belas orang datang ke Rasulullah SAW untuk menyatakan diri masuk Islam. Ya, maka Rasulullah SAW membawanya ke lembah Aqobah lembah akhobah ini dimana posisinya ketika mabit di minah menunaikan ibadah haji mabit di minah di minah itu ada yang disebut dengan jamarot tempat melempar jumroh Tempat melempar jumroh di situ ada jumroh yang disebut dengan jumroh akobah. Nah, di lembah dekat jumroh akobah inilah <coughs> Rasulullah SAW membaikat dua belas orang ini. Eh? Dengan bayat Rasulullah SAW menyalami 12 orang ini, mereka berbayat kepada Rasulullah SAW untuk Allah Tu Shrik Billah. Ta'alu Bayiuni kata Rasulullah SAW kemarilah kalian untuk berbayat kepadaku Allah Bis Allah Tu Billahi Sayyaa Allah Tu Shriku Billahi Sayyaa. Ya, untuk supaya kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. dan tidak untuk berzina. dan tidak untuk apa mencuri. Sarokok, ya mencuri. dan tidak untuk mencuri. Walatulul awladakum, ya dan tidak membunuh anak-anak kalian. Kemudian tidak untuk berdusta, ya. Walataftarinahu bibuthan, eh ya, dan tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan dengan kaki -ka kaki dan tangan kalian sendiri ya wala ya'sina wala taksina ta kabil ma'ruf wala ya'sina bil ma'ruf dan tidak berbuat maksiat dalam kebaikan ya kemudian eh, Rasulullah SAW menyampaikan siapa saja di antara kalian menepati janji yakni menepati bayat ini Bayat ini artinya sumpah setia. Ya, bayat ini artinya sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Ya untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak berbuat dusta, untuk tidak berbuat kemungkaran. Ya, Rasulullah menyampaikan siapa yang berpegang teguh terhadap bayat ini maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksinya Dan Allah akan memberikan pahala kepada siapa saja yang Berpegang teguh terhadap bayi ini Akan tetapi jika ya Berbuat dosa ya Maka itu urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Alhamdulillahi alhamdulillahi rahimani wa maka setelah selesai uh, berbaiat mereka berbaiat yang dikenal dengan istilah baiat Aqabah pertama ini dikenal dengan istilah baiat Aqabah pertama ya mohon maaf ada telepon boleh saya angkat khawatir penting aduh Oh iya. Hmm? Maaf. Hmm? Oh iya, ya mohon maaf. Eh, boleh dititip di samping saja di tukang las. Saya lagi di luar gitu. Atau kalau eh, atau kalau barangnya kecil mah dimasukin saja eh, dari pintu gerbang. Iya, nomor 12. Heeh, eh, Haji Saragawi 12 itu pintu krem. Eh dua tingkat samping tukang las, oke okay, oke. Okay. Kalau barangnya kalau ha, kalau barangnya kecil dimasukkan aja dari situ dari pintu. Ya oke oke. Makasih banyak pak. Ya oke ya. Baik. Elah hadirin rahimani warahimaku Kemudian ini dikenal dengan istilah bayat akobah pertama. Ya, tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengiringi 12 Muslim ini dengan mengirim duta Islam yang dikenal dengan duta Islam pertama Rasulullah SAW yang bernama uh, Musab bin Umair yang terkenal dari As-Sabi Kunal Awalun seorang pemuda yang cerdas yang dulunya dari keluarga terhormat bahkan keluarga kaya raya sampai-sampai Mu'ad, eh mohon maaf Mus'ab bin Umair ini terkenal dengan pakaiannya yang rapi dan memiliki minyak wangi khusus sehingga kalau Mus'ab bin Umair datang kemudian orangnya belum kelihatan, wanginya sudah tercium. orang-orang sudah pada tahu ini Mus'ab bin Umair datang tapi ketika masuk Islam, fasilitas-fasilitasnya semuanya diambil oleh keluarganya sampai-sampai ketika meninggal dunianya pun, Mus'ab bin Umair tidak memiliki apapun dan beliau wafat syahid pada saat perang Uhud yang ditinggalkannya cuman satu helai selimut yang ketika ditutupkan ke kepalanya kakinya kelihatan ketika ditarik untuk menutupi kaki kepalanya kelihatan sehingga Rasulullah memutuskan untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan ilalang-ilalang gitu itu tentang e, keislaman dari luar Madinah yang menjadi bibit-bibit keislaman di Madinah pun begitu juga dengan dibaiatnya 12 orang dari Yasrib ini menjadi bibit-bibit keislaman di Madinah dan ini menjadi bibit-bibit hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sohabat Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Lanjutkah habis sisa? Lanjut atau tidak? Eh, mangga. Gimana kesepakatan semuanya? Kalau perlu dilanjut, kita lanjut pada Isa dengan membahas bayat akobah yang kedua. Allah Ta'ala mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, ada segala kekurangan kehilafan. Kita beri dulu untuk sholat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kedua. Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Ani anitni Abbas tu sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu abyad. Saya anggap ini ya, insyaallah ya. Oh, artiin baik. Ah, baik, terima kasih.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 suci bendera di nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi ladia Oh, uh... wa lillahi lhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wahai para mujahid di Tidakkah hati kita sakit Ketika kalimat Tauhid dimakan Kalimat yang agung dan suci Yang menjadi jantungnya Keimanan umat Islam Saat ini Kalimat itu